Kita nih, kalau manusia ini kadang harta terus yang dicari, betul. Kenapa sih kita setiap hidup ini mintanya duit, duit, duit, duit, duit, duit? Kenapa kita kalau nyari duit mati-matian, betul? Iya, lebih. Soalnya kalau nggak punya duit, berasa pengen mati, betul nggak? Coba dirubah, dirubah nih. Pola kehidupan tuh dirubah. Gapai akhirat dunia pasti akan ikut Kalau dunia dipakai untuk akhirat itu jauh lebih baik Ditanya sama ini orang soleh Seorang wali ini ditanya Wahai anak muda Bukankah seorang pembeli itu adalah raja? Beginikah cara engkau Untuk melayani seorang raja? Jawaban anak tersebut apa? Setelah diberikan minyak wangi Wahai pamanku Wahai ayahku Aku lebih banyak berhenti bicara dan aku harus menyelesaikan satu hari khatam Al-Qur'an yang pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku. Kalau kita banyakan baca Qur'an apa banyak ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin walha'udarat rahimakumullah Tadi saya dengar begitu datang Kematian ada dua Husnul Khatimah dan Sebelumnya bahas tentang Reza Rezaki sekarang saya mau bahas kasih sayang, mau enggak? Tahu kasih sayang apa? Apa? Nah. Itu kasih sayang Betul Bu? Mafi fulus, mamfus Saya mau bahas kasih sayang boleh? Iwan mengundang kita semua karena sayangnya dia kepada kedua orang tua. Memohon doa dari kita semua agar doanya diterima oleh Allah dan mendapatkan hadiah yang terbesar untuk kedua orang tuanya. Insya Allah, ikhlas apa enggak? Ribah apa enggak? Maleber udah lama ya, enggak acara begini ya? Udah berapa lama nih? Saya masjid, nggak pernah diundang. Hei jujur gue, yang salah siapa saya nggak tahu. Isra Arad nggak diundang, Maulid nggak diundang, apalagi Muharram nggak diundang. Apa? Lebaran mah gua mudik Pulang kota gua pulang kota. Saya terakhir masuk Maleber 2017 ribu Gue masih unyu-unyu. Sekarang masuk Malabar, segini banyaknya orangnya. Insya Allah, semua kita dimatikan. Husnul khatimah, tahu nggak? Bukti kasih sayang Allah ini malam kita dapetin kasih sayang Allah. Suka nggak suka, mau nggak mau. Tadi baca maulid nggak? Baca maulid hadir. Baca maulidnya hadir. Baca maulidnya. Yang pertama di dalam kitab ta'alim muta'alim orang yang manusia yang membaca salawat doa Itu namanya berupa doa Salawat setiap hamba berupa doa Salawatnya malaikat berupa istighfar atau ampunan atau permohonan kepada Allah Yang ketiga jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu adalah rahmah Kasih sah, mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari satu kampung doanya dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari istighfar ampunan Allah akan berikan kepada kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari ini malam, insya Allah Allah curahkan kasih sayangnya di dalam hati kita sehingga kita wajib mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal ini yang dikatakan pelita di dalam kampung terangnya setiap kampung tergantung bagaimana isinya jika di kampung tersebut majlis makmur, solawat lancar kampung ini akan dijauhkan dari bala ya rabbal maulid kagak, no enggak hmm. tampol saya sering maulid lihat, cuman kesel nol. Aji Adi mana? Orangnya ada, ada Aji Adi mana? Aji Adi, nah kelihatan Aji Adi mah imut. <coughs> Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ini salah satu kasih sayang Allah. Coba, kalau nggak ada acara gini, kita lagi ngapain tuh di rumah? Tidur apa main HP? Terus gosip-gosip, terus mobil legend PUBG FF Sarwa Aing juga. Hahaha, hahaha! -ha kuota abis minta ma emak mau bapak, pokoknya kuota Aing beliin. So, saya baru lihat lagi itu di TikTok lucu banget bu di Radar Bandung anak SMP pesan online mystery box oh, oh. <tuh> lo begitu lo ya <tuh> seribu mau dapat iPhone ya ngimpi. seribu beli seribu datangnya obat gatel <tuh> marah pak ngamuk yang diomelin ibunya lah dia yang masa ibunya yang diomelin kan geblok ya tuh kasih sayang orang tua berarti penting dalam hidup kita gak? penting gak? itu contoh caranya Allah ngedidik orang tua kita nih buat kita tuh di jalan yang diridhai oleh Allah ini salah satu kasih sayang Allah. Kita dikumpulin di sini, duduk sama-sama menuntut ilmu. Dari tadi ada enggak ilmu yang enggak manfaat yang keluar? Semuanya manfaat. Ada enggak di pasar ilmu yang tadi disampaikan oleh Habib Bagir? Ada enggak di mall? Di rumah? Adanya di mana? Sini ada di pengajian kalau mengundang gua mah Habib Bagir sama Habib Muhammad lagi. Coba kita lihat. Allah sayangnya sama kita kita digiring nih. Ni rumah lagi ngapain tahu? Bodoh amat yang penting mah saya ngaji. Orang yang ngaji rumahnya diselamatin, dijaga sama malaikat. Percaya enggak? Lu lihat aja sono. Tuh. Allah jaga balak jauh berkah Allah turahkan kampung ini diterangkan oleh Allah Alhamdulillah kenapa buah karena kasih sayang Allah karena kita menyanjung mengasihi seseorang yang disayang oleh Allah Sayyidina Muhammad salallahu Alaihi Wasallam enggak rugi kita kenal Nabi Nabi sayangnya sama kita tanpa batas betul betul kalau kita sayang sama Nabi ada batasan nggak ada kalau kita lagi butuh. Betul. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan syafaatku di hari kiamah, ziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadanya diriku, jalan ke Madinah. Ziarah ke Madinah insyaallah akan mendapatkan syafaatku di hari kiamah. Amin ya rabbal Malaybeer ngomong I don't have money Ngerti gak lo? Temboga duit Mahal Habib Ada cara lagi Barang siapa yang berdoa setelah adhan Allahumma rabbahadihi da'watitam Wasalatil Apa kata Nabi? Orang yang baca doa setelah adhan Wajib mendapatkan syafaatku Diaumil qiyamah Gampang nggak? Gampang gak? Sehari berapa kali azan? Setiap hari lima kali, lima kali gak kita baca doa? Nabi udah jelas belum? Sudah jelas belum ngasihnya? Jelas! <tuh> Ternyata syafaat itu diberikan kepada siapa? Yang butuh! Yang butuh! Berarti orang yang lupa dengan janjinya Nabi, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, berarti bukan orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaatnya di umel kiamah. Nah, subhanallahimin, iman manusia kadang naik, kadang mau dapat syafaat, kadang iman pas lagi naik-naiknya. Ya Allah, berkah Nabi saw. Kabulkan doa kami. Ya Allah, jangan jadikan suami saya kawin lagi. berkasai dina Muhammad ya Allah jangan sampai lising tarik motor saya ini kan iman lagi naik lagi susah lagi nggak butuh nah ini nih Allah pasti bakal diingat tuh tapi sesuatu yang sudah dapat rezeki yang melimpah ruah nikmat lupa kita sama Allah betul apa betul orang Malabar jawab lagi eh bukan dia bukan orang Sonono jangan nanti gue pulang dijegat lagi Orang sono, bip, saya mah gak perlu ibadah. Rezeki saya mah udah banyak, ngapain lagi repot-repot sujud? Oh gitu, KTP-nya apa? Islam aing, oh gak mau sujud, nggak lebih. dah, rezekinya udah banyak. Itu namanya istidraj. Allah berikan kebutuhannya di dunia, apa yang dia inginkan diberikan terus-terus diberikan. Sampai dia cinta kepada dunia, akhirat dilupakan bukan dia yang nggak mau sujud, melainkan Allah yang tidak mengizinkan dirinya sujud kepada Allah agar keluar dari dunia ini, membawa dunia seakan-akan akhirat itu nggak ada. Itulah ciri-ciri orang yang matinya suul. Paham sampai sini, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sampai jam ini? 3 ya, jam 3 ya, setuju ya, janji, gue manggak, copot lidahing, saya mau cerita hari ini boleh nggak? Saya baru pulang dari Bandung, ya namanya juga cowok panggilan, <laughs> lah emang mau dipanggil pan? kalau nggak dipanggil mana gue tahu Bandung datang baru ketemu istri sama anak bentar banget begitu ngelihat jam setengah delapan Aduh Iwan Ya Allah Iwan yang pikiran saya Iwan orangnya mana orangnya Iwan Ya Allah kalau bukan karena cinta nih Iwan untung aing lope-lope Dari sini nih. Sebelumnya tadi saya ke Cihaur dulu ke tempat Kiai Ismail, dari tempat Kiai Ismail ke sini. Dari sini saya langsung ke rumah, ambil barang, jalan lagi ke Jakarta. Tangerang kajian subuh. Malam kajian lagi dicondet Condet. Selasa eh Senin siang di Kuningan lagi. Malam jalsah. Selasa Pae. lo giliran paeh lo ketawa lo dosa lo yeah. berarti lu nggak sayang sama gua ya yeah, sayang nggak Udah oh, ibu bapak yang dirahmati oleh allah sudah mendapatkan kasih sayang allah belum udah ngedapetin kasih sayang allah belum belum nih hari nafas nggak Dapat oksigen nggak Bukti sayangnya Allah sama kita Betul? Tangan kita bisa nekuk Coba angkat tangannya Bisa nekuk Bisa nekuk Bukti sayang Allah kepada kita Betul? Lidah ada rasa nggak? Bukti kasih sayang Allah sama kita Rambut ada hitam ada putih Betul? Tanda mati Lah emang benar tanya kiai Lah kiai betul kan? Uban tanda mati bukan? Tanda mati lu makanya udah nini-nini pakai legging. Ubanan udah dari belakang kelihatan malam Minggu, begitu depannya malam Jumat. La ilaha illallah. Orang kalau udah punya uban, pikiran mati. Pegang tas b, lu main TikTok. Paham ya, Bu ya? Bapak juga kalau udah ketemu Uban Trana saya pinggirin pakai ken sarung sering-sering main ke masjid, Pak. Masjid dekat apa jauh? Mana, sana sini. Sana. Tahu arahnya? Sudah sering main ke masjid. Kapan? Kondangan. Pak. Pak mau kampung ini terus dijaga sama Allah? Bu Ibu sholat subuh di rumah. Jangan dimushallah. Jangan di masjid, di rumah. Yang laki-laki tuh ramein masjid. Ya, yeah. nak, tong. Eh. Hey. Lu ke masjid ngapain lu? Main. Sholat di masjid, main nol di taman. Ya, yeah. masjid. Yang laki-laki, kata Imam Syafi'i, jika laki-laki sudah tidak lagi ada yang sholatnya di masjid Seorang suami, seorang laki-laki yang enggak sholatnya di masjid Subuhnya suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita Ibu, Ibu, ini kayaknya ayamnya Amiftah nih Amiftah, ayam lu ngeganggu Oi. ini kalau udah jam segini nggak bisa serius-serius tuh kelihatan mukanya loh. <laughs> eh, Endut, lu ngapain lu tadi tidur lu? Ini tadi tidur di nih? Sekarang melek noh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah berarti kasih sayang Allah nyata nggak? Nyata nggak? Ngerasain nggak? sudah belum kita sayang sama Allah sudah belum kita sayang sama Allah kalau kita sayangnya sama Allah mah susah. lewatin siapa dulu lewatin yang disayang sama Allah siapa Nabi Yuna Muhammad jadi Habibna Habib Bagir juga mengatakan kepada kita kalau kita sesuatunya pengen mati dalam keadaan husnul khatimah dijemput oleh Nabi Alaihi Wasallam dengan mati dengan penuh kesenyuman lihat Nabi Muhammad datengin kita berarti kita sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibu bapak kita enggak malu apa menabi Allah udah kasih kita jalan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikasih contoh ibu bapak pernah kelaparan tujuh hari pernah kelaparan tujuh hari sudah ditalangin sama Nabi Muhammad ibu bapak saya mau tanya ibu pernah enggak buat dua bulan enggak masak pernah Siti Aisyah sudah melaksanakan, sudah ditalangin Ibu Ama Siti Aisyah. Enggak masih enggak malu kita. Bapak, bapak tinggal masuk ke masjid, tinggal salat, enggak harus ditodong-todongin pis pisau enggak harus ditodong-todongin sama pedang, enggak harus ditodongin, harus dibunuh. Ibu nikmat surganya ibu ada di dalam rumah, enggak harus salat sampai sujud lama-lama, cuma taat sama suami itu. Ini Nabi yang punya ajaran Bukan kemauan hawa nafsu kita Bukan para alim ulama ini bicara Cuma sekedar bicara Tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semua ada tuntunan Semua ada tuntunan Sekarang hidup kita ini Ibaratnya dunia ini Ini tempat singgahan Kita ini sebagai musafir di dunia ini Suatu saat kita akan kembali ke alam yang paling kekal Alam mana itu Akhir Kita sudah tahu kita punya Tapi subhanallah Kita tahu setelah ada kehidupan Pasti ada kemak Tapi subhanallah kehidupan kita di dunia ini Capek apa enggak Kerja capek enggak Salat capek enggak Baca Qur'an capek enggak Puasa capek enggak Zakat capek enggak semua yang dijalankan kehidupan di dunia dengan ibadah maupun mencari nafkah semuanya lelah mau istirahat mau istirahat entar di akhirat di akhir ada yang mau istirahat sekarang? kita aminin rame-rame lah mau enggak mau iya sabudu teing malaikat mah kagak bakal milih saatnya waktunya datang mati mati gak akan bisa dimundurkan tadi habib agil juga udah ngomong gak bisa maju gak bisa mundur ni allahumma kita pulang malaikat maut lagi ngopi di rumah kita hai asep kita pulang apa enggak? pulang apa enggak? siti malaikat maut lagi ngeteh lagi ngopi di rumah kita pulang apa enggak pulang apa enggak pulang mir tapi ke kerawang dulu motor dulu baru tetap masih nunggu saatnya sudah tiba enggak bakal bisa maju nggak bisa ketetapan Allah itu hak al-mautu hak mungkar nakir hak kubur hak pertanyaan semua hak itu kewajiban setiap hamba dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat atas izin Allah. Gapai kasih sayang Allah manfaat untuk kita di dunia sampai ke A. Lihat Nabi Muhammad SAW. Masjmal hadirin rahimakumullah, saat Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat siapa? Umati, ummati, ummati. Wasiatnya apa? Agi misalah, agi misalah, agi misalah. Dirikan solat. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Solat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang enggak baik bisa menjadi solat. Gak ada wasiat nabi yang lain. Kalian gak harus cari duit yang banyak berikan kepada Islam agar Islam maju. Enggak, enggak solat solat Qurannya dibaca walaupun satu hari satu ain gak sanggup juga baca satu ayat masih gak sanggup juga baca alif lam mim. sadakallahul azim gak apa-apa yang penting satu niat untuk menghidupkan al Qur'an susah kita lebih banyak ngebuka Whatsapp betul? Qurannya kapan? oh persahapan Qurannya Ramadan bib itu juga minggu pertama satu juz juga enggak selesai betul lihat no Quran kita berdebuka di rumah no? Quran kita berdebuka buru-buru lap baca kenapa Jadikan itu debu sebagai saksi diomil kiamah atas kebaikan kita kita memakmurkan Al-Quran jika ini Al-Quran enggak dibaca sampai ajal kita kembali kepada Allah ini siap-siap debu ini akan menjadi saksi di umil kiamah satu langkah kita harus masuk ke dalam syurga karena debu ini bersaksi Ya Allah Fulan ibin Fulan aku debu yang terhinggap di dalam al Qurannya. dia tidak pernah memegang Al-Quran dia tidak pernah membaca ayat-ayatmu maka aku tidak rila jika dia masuk ke dalam syurgamu ditarik kita ke dalam neraka jahannam ibu bapak tidak harus ngapalin 30 juz baca Bib, saya udah utuh, tapi belum bisa baca. Cari guru, belajar, gak bisa bahasa Arab, ada bahasa Latinnya, gak bisa juga baca terjemahannya. Cari guru itu fungsinya kita nuntut il, lebih baik ilmu kita nih. Kalau manusia nih, kadang harta terus yang dicari. Betul-betul, kenapa sih kita setiap hidup ini mintanya duit, duit, duit, duit, duit, duit? Kenapa?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 dua ribu, ribu yang mana yang mau disedekahin perasaan oh. <laughs> gue udah jelasin tadi lima ribu dua yang mana yang disedekahin oh. tetap dua ribu. ribu itu oh. nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis orang yang bersedekah sama seperti dia sedang membangun rumah di syur dua ribu bangun apaan beli batak juga setengah beli pasir segenggam juga kagak gede kasih buat sedekah kenapa tadi saya dengar juga tuh habib bagir masalah rezeki saya ngasih pancingan betul umpan siapa yang milih diri sendiri kan mau dapat ikan gede mau ik dapat ikan kecil mau gede mau kecil kalau buangnya ikan teri mungkin nggak dapat paus mungkin nggak kata ikan paus iya yeah, ini orang ledek di gigi aja nggak nyempil betul nggak kalau mau dapat yang besar buang umpannya yang besar nih contoh sahibul hajat nih sahibul haul berhasil ngedidik anak-anaknya untuk apa? untuk memberikan harta yang besar di kiamah harta yang terbaik hartanya dibuang untuk apa? untuk memakmurkan majelis agar pahalanya diserahkan kepada kedua orang tuanya kita ada satu riwayat seorang alim orang seorang wali seorang wali lewat pusara ada beberapa makam yang lain sedang berebut dengan Al-Fatihahnya berebut yang satu di atas pusara, diem Tenang Bersih pakaiannya Ditanya sama seorang wali ini Wahai Tuhan, kok nggak ikut sama yang lain? Enggak Biarkan mereka mendapatkan haknya Aku sudah cukup diberikan oleh anak-anakku katanya Emang apa yang telah diberikan oleh anakmu? Silahkan tuan ke pasar Itu anak saya dagang minyak wangi katanya Didatengin. Besokannya didatengin tuh. Ke anaknya. Tuhan, saya mau beli minyak. Dia tanya, yang mana? Ini mulutnya komat kamit. Ini yang tukang toko nih, yang jaga toko mulutnya komat kamit. Dikasih minyaknya ini. Berapa harganya? Sekian. Komat kamit lagi. Saya mau ini sekian gram. Sekian gram. Diam, gak jawab diambil minyak terus mulutnya sambil komat kamit kalau pembeli digituin sama penjual kesalah apa enggak nggak? apa enggak gak sopannya orang pembeli adalah ditanya sama ini orang soleh seorang wali ini ditanya wahai anak muda bukankah seorang pembeli itu adalah raja beginikah cara engkau untuk melayani seorang raja Jawaban anak tersebut apa? Setelah diberikan minyak wangi Wahai pamanku Wahai ayahku Aku lebih banyak berhenti bicara Dan aku harus menyelesaikan satu hari Khattam Al-Quran yang pahalanya aku kirimkan Untuk kedua orang tuaku Kalau kita banyakan baca quran Apa banyak ngomong? Lu sadar tuh. Gimana kita mau duduk sama keluarga kita Di Yomel Qiyamah sedangkan saat orang tua kita udah nggak ada kita tinggalin udahlah sekedar udah nggak ada al-fatihah nggak udah disampaikan ada yang ngomong emang sampai al-fatihah buat orang yang udah nggak ada lu nggak percaya lu mati aja kita kirimin al-fatihah nabi sahabat meninggal didoain didatengin di makamnya doa nabi coba kita kebayang emang nabi nggak tahu kalau doanya nggak nyampe Tahu bahawa doanya sampai dan itu membuat gembira ahli kubur doain dong orang tua kita ibu bapak, maaf kita ziarah sampai kemana aja wali songo kita jalanin makam orang tua di samping rumah kita enggak pernah datengin naudzubillahimin percuma mau keramat mau barokah orang tua enggak disamperin percuma enggak bakal makbul ziarah kita enggak bakal diijabah doa kita. Cari orang tua kita keramat yang paling baik orang tua. mau gapai kasih sayang Allah, mau gapai kasih sayang Nabi SAW Alaihi Wasallam cintain orang tua kita. Orang tua dan Allah nggak bisa dipisahin. Allah di dalam Firman-nya syukurlah kepadaku kata Allah dan syukurlah kepada kedua orang tua kalian. Tuh lihat kenapa? Karena keridhaan Allah ada kepada kedua orang. Kalau Allah sudah kasih keridoan lewat orang tua, selamat kita dunia. Selamat akhir. Mau sukses dunia akhirat. Mau sukses dunia akhirat. Cari keridoan Allah lewat orang tua kita. Yang masih ada, cuci kakinya. Cium tangannya. Cium keningnya. Bahagiain. Minimal selalu membuat senyum orang tua kita. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Maaf orang tua kita itu kalau nangis tidak pernah di depan kita bapak ibu. Gak pernah Orang tua kita nangis itu selalu dalam sujudnya dia kepada Allah Kebaikan kita, keburukan kita Tertuang di dalam doa, di dalam sujudnya kedua orang tua kita Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat, afiah Yang sudah nggak ada, Allah lapangin kuburnya Amin ya rabbal